Uih, kucing sekor nih. Males. Mun. Males. Set sasaran. Wah, antok. Sampai tanggal kakiin teman, teman, tidak masalah teman. Namanya belajar. Kau tak belajar kapan mau pandi ya? oke, teman-teman.